Diari Ras Ain Episode 3 Kembara Tiga Purnama Kamis 2 bulan 6 2022 Sisi Hati Ain Dia Mariposa Ras Tiga Purnama Sekarang tidak terasa, ya sayang. Kalaulah ini sebuah perayaan, tentu hubungan kita telah memasuki usia seperti bayi kecil yang mulai mengenali wajah ibunya. Dia, mariposa ras, bayi kecil itu hanya memautkan hati pada ibunya. Tiada ada yang lain di hati. demikian pula dengan hatiku ras hatiku hanya terpaut padamu dear mariposa ras tahukah kau sayang kata om iwan fals cinta itu sederhana gak neko-neko ya padanya gak jelimet dan selalu berbahagia Air matanya Air mata bahagia Bukan air mata buaya Yang penuh cinta Pasti bersinar Menerangi sekitarnya Tidak gelap Tidak menakutkan Dear Mariposaras Cinta itu menghidupkan sayang dengan untayan kalimat rindu sebagai pemerintah Sisi Hati Ras Der, bungaku Ain Aku selasa berjalan diam-diam Setiap sudut perjalananku Dapat kulihat der bunga kuain. Di setiap perjalanan yang tempuh hanya senyum dan tawa renyahmu, yang bernyanyi di telingaku. Renyah ain seperti mengunyah keripik pisang, khas ranang Minang, khas ranah Minang. Der, bungaku Ain Gemuruh hatiku Bila bunga ditanam Mulai memekar Mulai bermekar Aku teringat Bungaku Kamu Der, bungaku Ain Sabarlah sayang belumlah saatnya aku masih berjalan dalam diam Memoar Puisi Hati Tiga Gembaran Purnama Karya Aini Koriro Puisi Hati Lima Maret 2022 Pelepah nira telah letih Terombang ambing pusaran angin Daunnya telah lusuh Kusut masai Buahnya pun gugur berserakan Di pelataran padang Tampaknya Baru saja ada angin badai Lepah Nira dan Andrika tiada beda mata hati Andrika telah hilang selepas badai tiga bernama lalu tampaknya mata hati Andrika terperangkap dalam pusara kabut badai cinta cinta Andrika pada Duli paduka tak berbalas kabut badai pusara itu Cinta, cinta duli paduka pada duit terlalu yang terlepas paksa Membawa separuh mata hati paduka Cinta, cinta duli paduka dan Andrika terpenjara tirani waktu Tertawan ingatan kelam mimpi rajasa daksa raksasa pemakan mimpi Pucat pasi Tubuh lunglai Luluh lantak Diperah Kesakitan mimpi yang terampas Pada cinta Yang tak berbalas Pada cinta yang terlepas Pelepah nirah Di pelataran padang Meluruhkan daun Koyak Tunas-tunas baru Pertumbuhan kembali Andrika dan pelepah miram Tiada jauh berbeda Andrika bermunajat pada sang pemilik waktu agar mata hati yang tertinggal separuh bertumbuh tunas baru kembali. Andrika dengan setia dan degil menantikan Duli Paduka membuka mata hati yang tertinggal separuh. Duaita lalu adalah cuita baik hati yang meninggalkan separuh hati Duli Paduka biarkan Andrika melengkapi tunas hati Duli Paduka yang tinggal separuh. Biarkan sang waktu yang membuka tunas-tunas di antara kita. Bukankah sang waktu tiga kembaran purnama, sang purnama lalu, sang purnama kini dan sang purnama esok. Tunggulah purnama kini bila purnama lalu masih tertinggal dan begitu terus berulang di bernama esok. Bila bernama kini belum cua tanggal, semua yang tertinggal akan tertanggal. Tunggulah waktunya di tiga kembaran bernama. Senandung rasain, menghitung detik waktu.